halo guys welcome back ke koansi Sibayung jadi begini ya uh, di Sibayung ini malam ini kita lihat aja ya Nih aku gak uh, durasinya nggak panjang saya hanya cuma mau bilang kita terijak di tuh kita terijak di sini nih satu kelihatan nggak satu nol empat kali 1682 enam delapan dua di sini sebenarnya di sini itu support yang paling kuat di sini ini support yang paling kuat karena apa nah salah satu di sini juga nih di Mei nih itu kan kerijek awalnya dia uh, penutupan candle di sini juga merah dia juga pernah mantul ke atas seandainya waktu itu di Mei tanggal berapa lupa waktu itu ya mungkin kalau dia bisa lewatin itu mungkin dia naik tapi di sini resistennya itu sangat kuat ya tapi semoga aja ini bisa, bisa bisa di break ya bisa di break ini ternyata kuat banget nih ini 1 0,064 kali 1682 ini kuat banget resistennya karena di sini buyer apa Uh, Kalau udah sampai titik ini, banyak yang pada jual di sini nih. Ya, semoga aja, Semoga, semoga, semoga bisa tembus. Ya, berdoa aja, mudah-mudahan bisa tembus. Udah, itu aja. kayaknya ya lumayan ya. Oke okay guys, itu aja video kali ini. Biar agak lama durasi dikit maksudnya, kurang menit bisa upload di YouTube. Kayaknya menyambau, hati-hati di 0, Enam kalau bisa dia uh, bisa tembus, berarti bisa masih ada penguatannya untuk geno koma. kita lihat berita dulu nih ini berit, beritanya yang bagus ini. Hmm. sih ini belum isi ah sedikit banget ya besar banget sih pun ya, merkecap mah, Kayaknya... ini harganya ini nggak bisa melewatin itu ya, ini pokoknya di sini out dan closekan uh, kendalinya di 1774 tujuh Ya, mungkin dia akan meneruskan penguatannya. Tapi kalau dia nggak bisa meneruskan uh, breakoutnya di satu enam delapan atau delapan mungkin kita akan jatuh. Terus. Sampai mana jatuhnya nah, Mungkin sampai ke Ke bawah lagi Kita memang mentok di sini nih, mentoknya di sini. Kita akan masuk jurang. Kita akan masuk jurang. Kalau kita tak bisa keluar skandal. ya perkiraan di yaitu di satu, eh, pergerakannya ya. perkiraannya di sini, perkiraannya sini nol koma satu kalau kita pokoknya dia kalau skandalnya di bawah garis ini aja sedikit. kalau mm. skandal weekly besok ini di bawah garis ini aja kita akan jatuh ini aja. ya semoga ya semoga semoga enggak gitu ya pokoknya berdoa ajalah buat teman-teman yang megang sibat yang akun spot. Nah, aku lihat di sini, resistennya kuat banget. Oke, itu aja video kali ini. Salam cuan.